Yo, Ivan tasgalima, bro. got me. You got a me. Yo, what's up my bro? bro apa kabar semuanya ma bro nah sekarang ini mabru bro ya wajah lagi pakai skin legend dari gratisan mabro, dari cu deh ma bro mendapatkan skin legend gratis lagi loh ya saya main award ya waktu itu ya sebelumnya nah sekarang wajah dapat lagi nih gratis ya oke jadi caranya itu yup sama seperti main award kita ke events abis itu kita ke feature terus abis itu online royal collection nah di sini bro Draw main reward from lucky draw. Nah, disini kalian tuh harus ngedraw main reward dari lucky draw dulu, Mamuru ya. Sebanyak tiga kali dapat kromaku. <laughs> wow, Mamuru ya, ini skin legend keberapa ya? Wah, berapa tujuh tuh udah ngeluarin skin legend banyak banget Mamuru ya? Dan K47 kromaku ini tuh ada dua Mamuru. Nah, yang ini nih Mamuru. Ini yang sebelumnya nih. Oke, okay. wah, gokil sih. Asli Mamuru ya, jadi ada dua mode Kuramaku. Yuk aja mau tes dulu deh ya Oca pin bandingin kedua ini di training mode mahl bro ya. Jadi pokoknya caranya itu bro ya kalau kalian mau dapetin harus draw dulu lagi draw bro sama kayak main war ya yang sebelumnya ya dapetin main reward dulu dari lagi draw baru kalian bisa mendapatkan kuramaku Oke. Okay? Let's go kita bandingin. Yap, lihat nih bro. Ya. prestige. Wih, gokil sekali mahl bro ya. Emang mirip sih sama Kuramaku yang pertama ya. Ini hmm. kalian tahu nggak kalau AK-47 di multiplayer itu sakit loh, Mbro. Rototnya masih uh, apa ya? Termasuk senjata yang bisa dipakai lah di multiplayer sekarang, enggak kayak sebelumnya ya. Dulu tuh agak sulit sih pakai AK-47, Mbro. Nah, beberapa season terakhir ini udah enak lagi nih AK-47, Mbro. Bahkan di season ini kali ya. Atau dari season sebelumnya. Nah, kalian lihat ini, bro. Baru kalian mantapan yang ini atau yang pertama, bro. sih sini yang terbarunya, loh ya. Asli jadi lumayan banget, bro. jadi punya dua koleksi, tapi suaranya lebih sangkar yang ini, bro. Ya, sama sampai ke sih ya. Ini nah, testimoni, Ocha buat sama, bro. Oke, deh. suka yang baru, asli. Kayak lebih mewah aja gitu ya, yang baru Prestige Yuk, ucapin langsung aja, Ma Bro, main kerengket Kita langsung tes saja ya Daripada kita kelamaan di training mode, Ma Bro Ucap, pengen nyobain nih HK47 yang katanya di season ini tuh tau baru-baru ini juga udah enak dipakai di MP Let's go Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, mari kita bantai Orang-orang ini, Ma Bro HK47 tunjukkan ke kemampuanmu yang katanya di season ini kamu enak ya aku nggak tahu yo semoga aja beneran yo yo let's go sudah Sip bro hamabro oh, oisit atas semua bro what jadi bocok sama orang orang I memalukan sekali, Ma Bro itu tadi rame banget sih, kubuante buante lu ya. Gak satu tuh, bomnya wuh sakit banget Ma Bro. Nice though. S Sakit batu ya Ini hmm. nge-talent di mana tuh, Ma bro? Ini lagi pakai sayur, roboh. Cak, santai bro. <tuk> nice, huh? oke okay, mantap, itu guys Yo, iman sekali mah, Bro. Ini semua botan, ya. Cuma enggak tahu sih mana. iya apa dia ke mana, guys? Mau, Bro. Nih, lagi telat, ya. waduh waduh Eh, eh. Uh Eh ampun ampun ampun ane bro hai um, bro. Nice, Ulan bro dapat lagi J Ah it's buset buset buset buset eh eh eh apa coba tuh aseem abrumah pinoche ya tiwi tiwi rame gitu loh ya, tiga orang ya kan saya jadi, jadi kaget ya Ups, Ups, Ups, Ups Oh, kok nge-mati tadi sih? Oh, bingung loh, Mabro tadi tuh nge-mati, kenapa ya? Wow, udah ada yang nge-spam <laughs> Ampun, deh, lucu banget ini Lumayan so. juga, ternyata, bro. Ya, sakit. Bumain saya bikin. Uh enggak bro. Panas, panas Panas Panas Panas Panas Panas Panas Panas Panas panas, panas, panas, panas. Oh, lolo lolo. musuhnya. Wow. aja <tuk> mati kerja. Ada ngendok loh di situ. Cape deh. Tapi menang juga sih, ma Bro. Tu ya. Sudah selesai gimana? Selesai. Ayo, Bro. Ayo, follow, follow me. Uh, saya ke Bro ramin bro mana nggak ada orang mau bro Wuh. mana lagi musimnya mau bro ya yeah. <laughs> diset bro oh, my god nungguin loncong rata cuy dan kita jago-jago juga ya desain di ini mau bro good job lah rasanya tuh cepin kayak ngerasung ngeras gitu loh tapi ya sabar dulu lah ini memang sebenarnya persoalan cuy paling-paling handsome mesem. majuin gue ya siapa yang paling sabar, siapa yang paling sabar Ya, kamu gak sabar ya. ternyata kamu gak sabar loh mabur dia yuk sini aja gimana gue ini ringan -ring sedap sih sebenernya tuh kan bokong. Di capek dia mabur Poknya di bokong loh. Ya. Tadi di pistol, sekarang di bokong. Poknya sudah belajar main sabar banget ya Descend 5, Bro. Ayo, teman-temanku. Kenapa kurang sabar? Senondo, senondo. Spam, spam, bom, spam, bom. Uh sakit banget gua bro. Jelasin, tampil gitu loh rasanya. Bro bro bro bro, santai kali bro. Oh wow, do do do do do do do. du tuh tuh kalau sabar dikit pakai assault rifle AK47 yang senjata instan kill gini pasti insya allah menang sama bro bro. Naga patuji mantep nih. Uh, udah melaka patuji sama teman kita. Semua yes, bro. Kita. Mau cari Singapore. Sini ya, sini kita. No. coba nih orang tukang divisi semua bro oh my god udah lah gak mau kalah konyol Waduh maaf, bro mana mungkin aku kalah Aduh temen Ocha bandel mana kira-kira Nice Uh, copernya mau mau berdi ujung. So, mau coba kagetin lah. Enggak ada yang kena dah. Uh! gimana ya? dapat lagi mah bro? tetap tenang. di sini tuh kalau ada yang orang ngepen kedengeran kayak ya. Oke, saya ajari kalian cara main santai. Upsi, Upsi, Upsi Nice bro kayak di atas ini deh R3. Uh itu bro Nice hmm, Temen kita jago Eh, ini itu tuh terminal Santai aja sih, emang nya ya, Gak usah terlalu diras kali ya Lo main, LCA 2K16 SND Menggunakan AKP7 loh di sana tuh ada orang ya. Ini eh menang, kita kayaknya menang nih. yang udah dapat lawan dua tadi. Pas waktu belum mati. Gak ngerti lagi Oce mah bro. Men, serius deh. lu misalnya tinggal buti-butis gitu langsung rasa aja nggak sih? Ya mah bro, cek suka kesel loh mah bersama orang yang Takut banget untuk mati gitu. Ini ya kan mati bisa respon lagi nanti. Setidaknya kita tuh udah mencoba, ma Bro ya. Walaupun percobaan kita tidak selalu sukses. Pokoknya kesel, ma Bro. Kalau udah ada yang ngepres, harusnya di, di majuin lah. Dicoba untuk diffuse. Sini ada orang, tau? No? Kalau ada step, kita langsung kajar sama mengasihkan walaupun ini matchnya tuh sangat lama sekali loh asli loh, 18 game main the bomb Wuh, kena banget <laughs> lama banget gamenya tapi worth it sih asli di terminalnya apa ya Suka mati lo biasanya Ma bro di terminal tuh Tapi berkata AK47 ini menolong sekali loh. Ya mah bro mau kalian gimana AK47 nya Ya menurut aja sih ya masih biasa aja sih Kalau dibandingin sama Krik sama M13, M16 Eh M16 saya bukan M13 mah bro Menurut aja masih biasa aja sih Gak mewah-mewah banget ya Kalau soal meta senjatanya mah bro, tapi tetap masih bisa dipakai sakit juga lagi asli sih asli enak dipakai, tapi tidak semeta krik dan M16 mungkin ya atau kilo satu pas satu oke? Okay. Jadi ini Gan CPT Di bro diantara yang tactical suppressor, RC Ranger, RC laser taktikal, ekserbener magazin A dan granulat griptap dah gitu aja mah bro ya ini sih udah oke okay, menurut Ocha, tapi ya agak berat jadi movementnya mah menurut Ocha sedikit menyulitkan kalian, mamroh. tapi ada yang bagus juga ya, katanya bagus pakai Red Dot sight, itu kebanyakan orang pakai Red Dot yang buat eh, multiplayernya ya udah bro kini gitu aja untuk video kali ini ma makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke gitu, teman kalian ya jadi untuk kalian yang pengen beli akun channel mas aja follow instagram kita jublin ma ya di sana akunnya banyak banget ya ma bro ya dari abura sampai yang sultan banget di sana ada dan yang pastinya terjangkau sekali daripada kalian harus beli pakai cp jadi itu lebih hemat banget ma bro jadi ojek oh, sederhana ini buat kalian yang pengen sultan tanpa harus mahal mahal langsung aja kita jublin ma bro oke okay? makasih udah menonton ya yep, see you bro ada semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.